Jadi, hari ini kita mau ngapain, tuh? Kita, kita mau makan, makan dulu. Habis <laughs> makan, <laughs> kita mau ke pip. Aeon, kita mau air. Hari ini kita mau bikin video, video dance, tapi kita masih belum tahu tempat pastinya di mana. <laughs> Antara di pasar, Antara di pasar, di IKEA. Di di toko olahraga sebelah dia, di parkiran, parkiran, IKEA. parkiran IKEA, I ya parkiran IKEA juga, Eon, parkiran Eon juga sih. kayaknya semoga enak sih parkiran Eon sih. Semoga dapat izin. Semoga dapat izin. Sekarang kita mau makan dulu, ketemu Ariel sama Bokap Gua. Ariel di bangunings. Ariel juga. <laughs> <laughs> kita baru sampai Eon. Hi Mau makan dulu dan cari tempat dan cari tempat ngomong-ngomong ke security dan pihak-pihak yang berwenang. <laughs> Habis itu, kita lanjut mungkin ke dance box. <laughs> <laughs> kita baru selesai makan di Eon. Um, sekarang kita menuju dance box untuk bertemu rekan-rekan kami sekalian. dan Ariel dan Ariel bakal join. Ariel dari belakang. Bumbu, Bumbu, Padet dia. Baru sampai oh. DB mau ngomongin kita bakal di mana akhirnya dance-nya sama Phil. Yo. Bakal Atau lari di sini. Phil. Keluar sini Phil. Halo. Halo. Kita baru selesai di dance box berganti pakaian, oke ya, setir kita, okay. padahal bos kita. Jadi sekarang kita menuju The Briz, mudah-mudahan bisa ngerekam di sana. Kalau enggak, ya. kalau enggak ya berdoa. Kalau enggak ya yaudah kita pulang, harus make up, kita siaga tidur. Di di ini diurungkan ya tuh. Lupakan apa koreografi kemarin. <laughs> kita nyambung lagi flownya The Briz. Bye Eh e, e, goblok kaget gua Jik Ikut-ikutan kita Halo Baru sampe Kita dikejar salpol Bepe Kembali lagi bersama Tapi kita masih gak tau bisa apa enggak. Tapi kita coba dulu Kita turun dulu Bisa dance apa enggak. Doakan kami Doakan di mana? dimana? di dimana? Dia dia meninggalkan gua. Boom. kelihatan kau situ? Terima kasih telah ketemu lagi minggu depan. Terus, tapi gua semangat. Kita ternyata kompos. Yeay. Yeay. Yes. Yeay. Dadah, Terima kasih. sama Bang Terima kasih. terima kasih. Sama -sama. Terima kasih. Ari pulang. Pulang. Kupanggil. Dia pulang. Suaranya riang. Mana Rio? Capek banget. Capek, capek sih. Tapi capek itu itu apa, apa? Tapi kata Ariel sih kita cukup. Kita lemah eh, katanya. Sekarang kita selesai. Oh, iya, kita, kita selesai. Kita mau, mau... ke make ketemu, ketemu Adit kodok. Kita mau kodok untuk menutup hari. Make di yang mana? Terserah. Kita akan depan dia. Ya? Depan lah. Kayaknya. Depan yang mana? Ini kita arah mana Tujuh. ya? Ras Nanti kita ketemu Adit kodok. Gue pengen bertanya, ini kenapa semua McD di BSD penuh semua? Efek John Mayer, Kakak, efek John Mayer, Kakak, John, John, Mayer ini udah John, <laughs> ketiga di The John, penuh The John, emang ada John, ya kan? eh? ya? ya. mm. yang John, John, John, John, ya John, John, John, John, John, John, John, John, John, John, ya kemana ya? Cid alam sutra mau Maya. bayar? udah, mau sih oke udah lah okay ya? ya. udah gak peduli kayaknya Cid ramen katanya mau makan McBee Oke, kenal Mike? katanya kalau McBee enggak bisa, makan sendiri. bayar nih? Cid ini ramen ya tekniknya belum bener kapan di indonesia? Cid bayar ya? cin maya rasa bakso. Cin maya. Yo itu. Cin maya. Kan lokasinya sama. Harganya super se sepuluhin cin maya. Berarti <tuk tangan> <tuk tangan> kan? Aman. Don tambah di mana? Di mana Itu distance. Distance. Kalau WhatsApp? Berarti ini di stop aja. Oke. Okay. Udah masuk, Udah Lalu tinggal Jadi dulu itu. Khususnya boleh masuk sini Yay. Kita sudah selesai dance Kita udah selesai makan Di Indomaret capek banget hari ini tapi seru sih nah.